Sedang di Taman Lele. Oke, Taman Lele berarti ya? Iya, ini Taman Lele, daerah Semarang. Oke, aku bersama Ibu-Ibu cantik. <laughs> ibu Ita Ibu Iva aku sendiri Mbak Mun, okay. <laughs> Mbak Mun yang punya warung nasi megonong mm -hmm. Nih buat kalian nih yang buat orang pekalongan nih di mana Bu? <laughs> iya, di daerah. Daerah Ma mana? Poncol. Poncol. Pekalongan Tuh. Jalan Terape. Hmm. Jangan lupa. Oke. Okay. Hampir guys Kalau ke sana kes. Oke. Okay. Oke okay, guys Bila. kita sekarang ke atas yuk yuk, deh aku kata nunggu kemana mm -mm. sekarang kita mau ke eh. sana guys ada cewek ada cewek ada cewek kesana anak-anak lebih banyak, ngapain lihat <laughs> Tuh Ayo Duh, ya. Di atas ada perempuan deh. Ada cewek <tuh> Tempatnya enak banget Sumpah tempatnya enak banget Tuh ya. Ayo Mana dia telah mau pulang, hah, yeah. lihat. Oh, nolakan kandang tuh. Ada apa ya? Eh, ini kandang harimau. Ini harimau yang cuman lagi lepas ini. Harum banget, lagi, lagi, lagi, lagi, lagi lepas. <laughs> harimau yang nggak ada. Yang ini singa. <laughs> ini, singa. <laughs> ini singa, kan? Singa. <laughs> tapi sini nangisinya lagi berenang itu pintunya terbuka ah. itu pintunya terbuka ya pengunjung pada lari tadi hehehe <laughs> aduh oke pokoknya buat kalian yang nonton uh, jangan lupa di like subscribe, share juga ya guys ya <laughs> pokoknya ikutin terus keseruan saya Gali di depan hari ini kita enggak seperti biasanya biasanya kita, saya ini sama si Gundul, sama si Dinda sama si Diana, Dianti Eva, hari ini saya otw Semarang guys Semarang jauh-jauh dari Pekalongan coba mau masuk kemana daerahnya sebenarnya waduh, <laughs> lihat 同唱 <coughs> <嗯。音> <音> Bukan ini sampai hmm. sore doang ya ini, hmm. sampai <coughs> sore doang ini pokoknya, ya? Ya sananya masih kira-kira sampai sanane. Hmm? ketemu sama orang sana ya, dasar. Kamu oh, dasar ya. Nah tapi kan sebelum kan <coughs> sebelum. Oh, an Anginnya sepoi-sepoi mau praktek solidaritas aku nyampe ke atas ini ya? Hah? Sampai ke atas enggak? Huh. Oh, nyampe sana? Mana Tuh ke sana. Oh, ayo. <tuh> <tuh> Ini Gali nih guys nih kadang-kadang masuk ke belakang official kadang-kadang masuk ke ahoy Sundanesa juga nih. Gali frakosau. Romo, <tuh> <tuh> Ini tempat apa sih sebenarnya? <tuh> belum sana Mas yuk, ke atas kata nih anak-anak tadi -anak yang terlihat Hai pada santai Eh, nih. foto, Kom, foto. Ah. lu ah. <laughs> tapi cepat kena-kena kameranya juga. <coughs> Nyana mau pada mana? Hmm. Hmm. nyari apa dek? lupa kan masih masih ada jalan hmm. Hmm kenapa masih mau pada ke atas lumayan lemes hmm? Hmm. bisa bisa terpindah sih hmm. akarnya sudah kelihatan terpindah sih ini kuat sebenarnya ini tuh kicis kok kicis nggak semudah kau anak-anak lagi pada nunggu kereta lewat <SISUALENCIO> viewernya dari viewernya dari atas ya merah bagus bagus kan Jalannya naik, guys. Jangannya naik. Belok kanan Entah, hmm. Bic -bic, lalu putar balik. Entah. apa sebenarnya ini, guys ya. Bisa-bisa ini kandang harimau ini dalamnya, lihat. Tuh. Bisa -bisa banyak kandang-kandang kayak gini nih sama juga cuman semuanya pada kosong semua right. uh. masih naik masih naik terus ini daerah Semarang ya guys ya daerah Semarang kurut uh. sana sama do tempatnya bagus anak-anak dari bawah tunggu pak lihat Juh, lihat anak-anak sana mit mit udah toko Tak kali makasih, Kekas, makan, Suli Ayo makan <laughs> Makannya udah selesai, guys Ini sasani Makannya banyak banget Jau <laughs> gak sasani makannya berapa? Tuh, satu Dua, tiga, gak bisa eh. Aduh, kali lihat Makannya banyak, kali apa? Apa? Kau tidak Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. Cici. itu kenapa? asli apa ya Hari ini kita lagi ada di mana guys? Lagi ada di UNES <coughs> Ayo Ayo guys Hari ini kita lagi ada di UNES ya guys Universitas Negeri Semarang Ayo sana. <coughs> Ayo Yang ini. Ya lewat. Lewat. Ya. Ayo li. Hari ini kita ngelangin nganter Sasa guys. Sasa, Sasakan kuliahnya di sini, sekolahnya di sini. Di UNES. UNES, UNES. UNES, UNES ya. UNES. Mentung saja ngasih tahu, saya boleh injak rumput, guys. Saya boleh injak rumput. Minta pada foto. <laughs> Minta pada foto, guys. <coughs> <coughs> foto, pak kendali terus kendali ya. biar nggak kelihatan tar dulu okay. tar dulu satu dua tiga action Bentar Kita nah, Saya lagi disuruh foto sama anak itu, hmm. Oke, guys saya lagi foto-foto Foto, -foto. foto kita ke dalam tempat bagus guys ini tempatnya bagus terus nih ayo potong pak ayo potong lagi pak ke dalam bersih lumayan bersih sih lumayan bersih seperti itu ayo <susur> ayo foto rame-rame foto -rame di situ ayo ayo foto hari ini guys bukan foto Ali action hari ini saya lagi ada di UNES sama si Gali. Gali Gali Prakoso sumpah panas guys panas panas aduh nih nih Simbon. Minta foto terus ini monogram free ini mudah pada terus eh, eh. ada saya jangan bawa kamera tinggal di foto dapur guys itu kaca oh.